Bau itu di bawah, dapat yeay! Ternyata itu dapat masuk. Ikannya mana, sayang? coba ayo kita tangkap ayo ayo kita tangkap ayo mana ya ba mana ya tanya mana ya oh di sini teman-teman lagi, ayo terus oh dapetnya anggur Hi. itu dedek, itu sebelah sini ini dedek. tuh tuh banyak banget tuh ayo si hmm. ayo ayo ayo dapat ayo ya nggak ya nggak dapet yuk tadi lagi nabi Dede nggak dapet, Dede nyerah. Oke. ayo ambil. Dapat satu, masukin. Oke, dapat satu. Tuh. Oh. Cari lagi, dede. Ayo, cari lagi. Ayo cari hmm? lagi. Oh, itu. ayo, ayo tangkap. Mana ya? Mari ya? dapet ayo masukin mana lagi ya coba dedek cari mana dedek cari coba itu di bawah tuh tuh di bawah tuh tuh ini Tuh, lari kemana? Itu di bawah. Disitu tuh lari, di situ tuh. Tuh, ini lihat tuh di bawah. Ya, udah tuh, gak ada tantin ayah lagi. Titik, nyerah, ayo. teman-teman? Kore -teman. masukin. Tuh, udah semua. Oke, yaki, yaki, yaki, yaki, yaki. Coba, Coba dihitung itu ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kore. Ayo cari, mana ikannya? itu di bawah huh. Yeay, dia dapat. itu dapat masukin ember. Masukin terus. pinter Ha. Hey, cari lagi. Mau papung dulu. Ya. Mau papung dulu. ada sama teman-teman. temen teman-teman. Jadi mainnya udah. Besok lagi ya. Dadah dulu. Dadah.